Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti lovers, Bill lovers, serta lihat lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat datang, dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan mengabarkan kabar baik, kabar bahagia, dan terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar.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 Menemani santai siang kalian saat ini, Bang Gimina akan memberikan informasi menarik persahabat di hari ini Ke kabar pertama, ada ungan spesial terbaru dari Bibi Indi ya, posting postingan foto momen bersama dengan Bunda Lesi Kejora saat di Cianjur. Masya Allah banget ya, kumpul keluarga besar semakin bikin kita bahagia dan bangga Dan kita juga self-walk dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Bibi Indi Masya Allah sedih terharu, senang, pokoknya capur aduk wailahnya, Alhamdulillah. Dari sekian lama akhirnya bisa comeback foto berempat lagi. Namun dengan status yang berbeda, sudah pada memiliki keluarga dan menjadi seorang istri sekaligus ibu. Alhamdulillah tinggal berdua lagi yang belum, hihi mudah-mudahan aja. Semuanya selalu diberikan kesehatan menjadi seorang istri dan ibu yang kuat penyabar. Kita saling mendoakan, amin ya Allah, ya robbal alamin Itulah kalimat caption yang dituliskan oleh Bibi Indi, mudah-mudahan bersahabat ya Doa-doa baiknya terkabulkan, amin Dan mudah-mudahan segera menyusul untuk yang belum menikah Masya Allah banget ya, kita salamuk dengan idola kesayangan Yang selalu tentunya tampil luar biasa, penampilan outfitnya pun Bikin kita bahagia banget dan di postingan ini banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Ya, ini dari akun Nurul Rahmatika Anda mengatakan Masya Allah, sehat-sehat dan berkah semua keluarga besar Anak online kesayangan Ibu Lestiani Amin Masya Allah banget ya Doa terbaik nih diberikan Terkhusus untuk Bunda Lesti Kejora Berikutnya, para sahabat, kita simbang juga Sebelumnya, ada postingan Tentunya foto cute juga dari Bang Ali Akbar memposting foto bareng Bunda Lesti dan Papa Bilar ini sih cute banget ya Masya Allah Bang, anak SMP banget nih yang nyempil di tengah Bunda Lesti Kejora penampilannya selalu bikin salvok ya dan ada sebuah kalimat juga yang dituliskan oleh Bang Ali Akbar tenangnya uas orang om ngawal sebaring alasuluh katanya tuh. aduh bikin ngakak banget ya Masya Allah pengawalnya bukan kaleng-kaleng luar biasa Selalu menjaga idola kesayangan kita Semoga keluarga besar selalu diberikan kesehatan Amin Berikutnya persahabat ada kabar juga dari Indosier Karena tinggal 26 hari lagi Akan tentunya dihadirkan acara terbesar dangdut di Indosier Yaitu acara dangdut Akademi 5 Yang akan hadir mulai hari Senin tanggal 6 Juni 2022 Persahabat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan disini kita mendapatkan tentunya info dari juri yang akan mengisi acara tersebut ada tentunya juri senior, para ya dan juri terbaru juri seniornya kita lihat, para sahabat yang pertama ada Maeswa Imah Nasar ada juga Bunda Elvin Sukaisi ada juga Rita Sugiyarto Dewi Persik yang akan mengisi tentunya juri tersebut Untuk juri baru persahabat ada Bunda Lesti, Phil dan ada tentunya Reza juga yang akan mengisi persahabat ya dan Via Valen juga akan turut hadir di acara Dangdut Akademi 5 Mudah-mudahan Bunda Lesti menampilkan penampilan terbaiknya dan sini juga kita mendapatkan info bahwa Bunda Inul tidak tentunya hadir tidak menjadi juri di acara Dangdut Akademi 5 Dari akun Yuyiha Anuskor 18 mengatakan Min tambahin ke Evima Samba sama ke Happy Asmara Dong di didatakan juri baru buat pengganti Bunda Inul Katanya tuh bersahabat ya Bunda Inul Ini dikabarkan tidak hadir atau tidak ada di juri dangdut Akademia 5 mudah mudahan bersahabat ya ada kabar baik serta kejutan spesial membahagiakan Papa Bilan Bisa menjadi host di acara tersebut Amin Selanjutnya persahabat kita simak juga Ada tentunya kabar yang sangat luar biasa Membahagiakan sekali Abang L Ini dua vlognya Masuk di deretan trending Ini sih luar biasa banget ya Abang Fatih ini Tentunya ngikutin jejak bundanya Yang tentunya spesial Ratu trending Sekarang giliran Abang Fatih yang masuk jajaran trending luar biasa banget ya the power of abang L katanya tuh setelah kemarin kemarin abang L trendingnya di youtube orang dan alhamdulillah sekarang abang L trendingnya di rumah sendiri alhamdulillah semangat terus ya streamingnya buat warga konoha jangan kendor tetap solid tunjukkan kekompakan kita semuanya selalu mendukung yang terbaik buat karya-karya idola kesayangan kita Berikutnya juga persahabat perhatikan ada hubungan spesial dari IGN-nya leslar ini ada info nih untuk warga Konoha, silaturahmi akbar persahabatnya dicatat Leslar Lovers Indonesia sejabodetabek dan luar jabodetabek dia dicatat persahabatnya ada silaturahmi akbar untuk fans Leslar Lovers hari dan tanggalnya, tepatnya hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 jam 10.00 waktu Indonesia Barat. ini sih momen bahagia sekali dan persahabat ya untuk saling menjaga silaturahmi kita semuanya yang pengen ikutan persahabat ya silaturahmi akbar untuk lesson lovers Indonesia sejabat-jabat dan luar Jabodetabek mudah-mudahan tetap solid tetap kompak dan selalu tentunya mensupport idola kita masih menunggu kejutan dan kabar terbaru berikutnya persahabat di siang hari ini jangan kemana-mana total stay tune